Apa kabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya, selamat Raya-Raya dari kami angkabas sekeluarga aa, dan Idul Mubarak Kali ini kita akan berkatakan sedikit tentang keris yang mempunyai suatu tempat yang khas yang di dalam hati Sandoari orang-orang Nusantara ya sebagai anak Melayu, aa, saya tidak terkecuali ya. Dengan kebudayaan anak jawi di dalam jiwa saya, saya agak terpanggil dan terpikat dengan keris lipat rangkaian Voyager dan Ti Light, dengan reka bentuk yang menarik keluaran Cold Steel pada tahun 2020. Ya, pertama Ti Light yang berukuran 4 inci, ya, yang menggunakan besi Austen A dengan gagang ZX, ya. Uh, kedua keris blade dari rangkaian Boye JXL yang berukuran 5.5 inci dari reka bentuk Lynn Thompson bersama Andrew Demko yang menggunakan besi austendae juga ya dengan kekunci triax Ya dan akhir sekali ya dari rangkaian TI Line edisi terhad Linton Thompson yang berukuran 6 inci ya dikeluarkan sebanyak 2000 bilah yang bersiri di seluruh dunia. Satu reka bentuk dari arwahnya Phil Boggszewski yang menggunakan besi stainless steel 440C. Ya. Keris cold steel hanya diasah tajam ya pada sebelah mata bilah sahaja ya dengan tulang belakangnya yang dibiarkan tumpul ya. Aksi pergerakan ketiga keris lipat ini amat lancar aa, dan mudah dikendalikan dengan satu tangan ya. Aa, keris lipat siri aa, TI Light ya menggunakan rangka bentuk stiletto ya dengan kekunci besi bengkel stainless steel. Ya, saya memilih bilah yang bermata lurus ya, walaupun ada model keris lipat cold steel yang bergerigi ya. uh, berat keris lipat Ti Lite yang berukuran 4 inci 105.8 gram uh, berat keris Blade Voyager XL uh, 211.7 gram uh, berat Keris lipat Ti-Lite yang berukuran 6 inci 196.9 gram ya, Dan panjang ketiga uh, bilah apabila tertutup uh, Dengan Ti-Lite yang berukuran 4 inci pada 12 cm uh, Dengan keris blade Voyager XL ya Dan Ti-Lite yang berukuran 6 inci Yang keduanya uh, 16 cm ya panjangnya Uh, panjang ketiga bilah Apabila terbuka ya, Dengan ti-i light yang berukuran 6 inci Adalah 33 cm Chris ya, blade void GXL 30 cm Dan ti-i light yang berukuran 4 inci uh, 22 cm Ketebalan ketiga bilah keris lipat cold steel adalah 1.5 cm ya. Jadi dengan ukuran semua ni ya kawan-kawan, keris lipat cold steel ya amatlah sesuai untuk kegunaan EDC ya. Akhir kata keris T-light dan Voyager XL elok sebagai cenderahati ya untuk membuka kotak dan sampel surat ya dan juga sebagai buah perbualan ya semasa duduk di sekeliling gonggongapi semasa berkemah ya uh, terima kasih kawan-kawan uh, kerana menonton ya semoga kita jumpa lagi ya pada video-video yang akan datang uh, dan sekali lagi dari kami angkebas sekeluarga mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri